halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas bang zodiak yang mendapatkan rezeki dengan melakukan perubahan di bulan april tahun 2021 namun buat kamu yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan ke berikutnya dan khusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi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 Selanjutnya, kepada zodiak yang keempat, yang mendapatkan rezeki dengan melakukan perubahan di bulan April tahun 2021. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi, yang mendapatkan masing-masing zodiak yang mendapatkan rezeki dengan melakukan perubahan di bulan April tahun 2021. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang mendapat rezeki dengan melakukan perubahan di bulan April tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang mendapatkan rezeki dengan melakukan perubahan di bulan April tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Zulop Short, ataupun dua pedang. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces, yang dimana di sini dikategorikan, seorang Pisces akan mendapatkan rezeki yang sangat bagus, rezeki yang sangat meningkat, serta rezeki yang sangat melimpah, yang dimana di sini, seorang Pisces melakukan perubahan. Perubahan yang disarankan kepada seorang Pisces untuk mendapatkan rezekinya adalah di dalam kategori kesehatan dan di dalam kategori memilih pekerjaan. Di sini disarankan kepada seorang Pisces baiknya menjaga kesehatan agar kamu lebih fokus dalam bekerja dan kamu bisa lebih memilih pekerjaan yang sangat bagus di bulan April tahun 2021. Yang di mana di sini dapat menunjang keuangan rezekinya semakin meningkat dan untuk support energinya adalah page of Secara umumnya page absurd itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Pisces disarankan melakukan perubahan di mana di dalam kategori kesehatan dan pekerjaan, yang di mana di sini menjaga kesehatan agar kamu fokus dalam bekerja serta memilih pekerjaan yang lebih bagus, yang di mana di sini tujuannya untuk membahagiakan keluarga, seorang anak, serta di sini Pisces akan mendapatkan doa dari seorang anak. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah the Hangman Secara umumnya, The menitu itu diartikan pasrah namun yakin, yakin karena kuat dan yakin karena mampu. Dan di sini, jika kartu The yang kita gabungkan dengan zodiac yang pertama menggambarkan, seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang suka pasrah namun ia yakin, ia mampu, ia kuat. Dengan melakukan perubahan itu di dalam kategori kesehatan, di dalam kategori memilih pekerjaan, ia mampu membahagiakan keluarga, anak, serta di sisi seorang Pisces akan mendapat doa dari seorang anak sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah Five of cup ataupun 5 pihak untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak gemini yang dimana disini digambarkan seorang gemini akan mendapatkan rezeki yang sangat meningkat rezeki yang sangat berlimpah di bulan April tahun 2021 dengan melakukan perubahan perubahan yang perlu gemini lakukan di dalam kategori mini pekerjaan dan perubahan yang perlu dilakukan adalah menjaga kesehatan dan di sini juga disarankan kepada seorang gemini jaga kesehatan agar kamu lebih fokus di dalam bekerja agar kamu bisa menentukan pekerjaan agar kamu bisa meningkatkan pekerjaan yang dimana di sini akan menunjang serta berdampak positif kepada keuangan serta rezekinya sendiri dan disarankan kepada seorang gemini baiknya lakukan pekerjaan Karena hasilnya tidak akan kamu duga-duga dan tidak akan kamu sangka-sangka di bulan April rezekimu akan sangat meningkat kepada seorang gemini. Dan untuk support energinya adalah Kenaik open tackle Secara umumnya kenaik open tackle itu diadakan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun Seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan gemini sendiri Dan di sini menggambarkan untuk seorang gemini Baiknya lakukan perubahan di dalam kategori karir Dan di dalam kategori kesehatan Yang dimana sini jaga kesehatan agar keadaan lebih bagus Fokus menjalani pekerjaan yang dimana di sini akan selalu didukung dimotivasi oleh sahabat, kerabat serta pasangan Gemini sendiri. Dan jika kartu dengan yang kita temukan dengan sedek yang kedua di sini menggambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin ia mampu mendapatkan rezeki melimpah, keuangan yang meningkat di bulan April tahun 2021 dengan dukungan seorang pasangan, sahabat setara dengan rekan domini sendiri. Dan untuk sedek yang ketiga adalah ten sword, ataupun 10 pedang untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang gimana di sini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan rezeki yang sangat terlimpah dengan melakukan perubahan perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang Scorpio di bulan April tahun 2021 adalah menjaga kepercayaan dari orang lain menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain serta menjaga kepercayaan yang diberikan kepada orang lain, karena di sini menggambarkan Pen of sword itu mengartikan pengkhianatan. Di sini rentang perkataan pengkhianatan akan diterima oleh seorang Scorpio di bulan April tahun 2021 yang berdampak negatif kepada kehidupannya. Sehingga di sini disarankan kepada seorang Scorpio lakukan semaksimal mungkin, lakukan perubahan di dalam menjaga kepercayaan di bulan April tahun 2021 yang dimana sini mendongkrak reski serta membukakan pintu reskimu di bulan April tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Swords secara umumnya King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, dan seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri dan di disini menggambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan reski yang berlipat di bulan April tahun 2021 dengan melakukan suatu perubahan Perubahan yang perlu dilakukan adalah dalam kategori menjaga kepercayaan dari orang lain serta menjaga kesehatan yang dimana didukung oleh orang tua Scorpio sendiri Dan jika kartu dan kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang pasal namun ia yakin ia mampu Untuk menjaga kepercayaan dan dapat meningkatkan rezeki di bulan April tahun 2021 tidak tertutup kemungkinan di sini seorang Scorpio menjaga kesehatan yang didukung oleh orang tua Scorpio sendiri. Dan untuk zodiak yang keempat adalah fog of sod, ataupun empat pedang. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus, yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan rezeki yang berlipat di bulan April tahun 2021 dengan melakukan perubahan. Perubahan yang dilakukan seorang Taurus di bulan April itu adalah perubahan di dalam kategori menjaga kesehatan, perubahan menjaga istirahat, dan perubahan di dalam kategori bekerja. Di sini juga digambarkan serta disarankan kepada seorang Taurus, baiknya jaga pola istirahat, pola kesehatan yang di di sini akan menunjang kehidupan serta membuat seorang Taurus lebih fokus di dalam bekerja, lebih giat di dalam bekerja. Yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan Taurus sendiri. Dan dari sini lagi, kategorikan seorang Taurus akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dengan melakukan suatu perubahan. Dan nah, untuk support energinya adalah Queen of Cups. Secara umumnya, Queen of Cups itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa dan seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri, dan di sini menggambarkan. Sosok seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki melimpah di bulan April tahun 2021 dengan melakukan suatu perubahannya itu di dalam kategori kesehatan dan pekerjaan yang dimana di sini didukung disupport serta dimotivasi oleh pasangan Taurus sendiri dan jika kaktus diamond kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang Pasrah namun ia yakin mampu untuk menjalani kehidupan lebih bagus lagi dengan melakukan perubahan di dalam kategori kesehatan dan pekerjaan yang didukung oleh pasangan serta keluarga Taurus sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang melakukan perubahan di bulan April, Tahun 2021 dan mendapat rezeki. Yang pertama adalah zodiak Pisces, yang kedua Gemini, yang ketiga Scorpio, dan yang keempat adalah zodiak Taurus.